Oke guys ya, yes, lagi kita ya. akan bersama-sama ya Untuk mengetahui pemenang grand prize undian tabungan BIMA Bang Jateng periode 2 tahun 2020 Tepuk lagi Dan kita akan memanggil Bapak Hari Susana selaku Kepala Divisi Pemasaran Dana Retail Pengundi dari Bang Jateng Silakan Bapak Iya luar biasa Bapak Hari sehat Bapak. Alhamdulillah, oh, alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Bapak mungkin sebelum kita mengundi grand prize untuk satu unit Mitsubishi Pajero ya, hmm. mungkin apa yang mau disampaikan Bapak kepada masyarakat? Ya, ya. ini ini adalah bagian dari apa ee, kita memberikan e, semacam apresiasi kepada nasabah penabung kami, hmm. di mana tingkatkan terus saldo tabungan anda. Okay. Kalau mau naik Pajero. Oh! E, Kaya Kalau mau naik x kira-kira itu gambarannya. Iya, tinggal saldo untuk bisa naik Pajero. Oh, okay. biasa ya. Oke okay, Bapak, sesaat lagi Bapak yang akan menekan tombol untuk Oke okay. uh, mengetahui pemenang Grand Prize. Satu unit Mitsubishi Pajero. Sudah siap Bapak? Siap. Oke, okay, kita hitung bersama-sama ya Kisya. Oke, okay. okay, tiga, tiga dua, satu. dua, satu. Kita mulai ya. ya Oke, okay. iya. Siapakah Kembalan. pemenang? Grand Prize Mitsubishi Pajero yang disaksikan oleh Dinsos, Notaris, dan pihak kepolisian. Agak Silakan. lama ya pak ya. Iya. Agak ya. lama <laughs> dulu, bapak nggak apa-apa, bapak. Iya. Dapat. Okay. Bisa berjumpa. Segera bapak. Iya. <laughs> okay. yeah. Wow. Ini dia pemenangnya. Tapi saya tanya dulu kepada rekan-rekan saya dulu ini ya. Dari bapak Dinsos, bapak Notaris, bapak kepolisian. Gimana sah? Sah. Wow. Sah. Selamat gimana Ganis Soeharto. Cabang Sukoharjo selamat satu unit Mitsubishi Pajero. Wow. Dan secara simbolis kita akan berikan kepada Bapak Hari dari Kesia. Iya. Yeah. Silakan Bapak ya. Yeah. Dan pastinya saya berterima kasih kepada uh, Bapak Agus dari Dinsas Untuk Bapak Notaris dan pastinya Bapak Walili dari Kepolisian dan pastinya Bapak Haris Susana selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Retail Pengundi dari Bank.